selamat pagi, hari ini hari ketiga di kebun sekarang saya nak updatekan apa yang terbaru daripada semalam jadi semalam saya beritahu sini nak buat pagar tapi pagar pintu masuk tapi sebenarnya nak nak tutup dengan netting saja jadi tapi tiang tu dia dah dicabut sebab dia tak secure betul-betul sambungan dia is ya, about ada konkrit ni lah kot. Jadi konkrit ni mungkin nak cuba pecahkan kalau tak boleh pecahkan sebelum sambungkan balik kalau tak boleh mungkin letak tiang yang barulah. Dan pintu pagar masuk sebenarnya akan diletakkan di sini. Jadi pintu pintu masuknya akan terus masuk ke pump house. Ada perkembangan yang terbaru juga. House dah diletakkan tiang sekarang ada 6 tiang dah diletakkan asalnya nak buat 4 tiang saja tapi disebabkan mungkin tidak cukup kuat mungkin, mungkin tidak cukup kukuh kalau letak 4 tiang saja sekarang tambah tiang lah bagi-bagi dia lebih, lebih kuat uh, jadi tu sajalah perkembangan daripada semalam dan kita lihat macam mana nanti